Kenapa membetar? Kasih koin kah? Klarifikasi Kita salah nabrak Per no. <tid> play ya kan? Jadi kita mau pergi Kita harus kata Apa-apa ya? Tadi tusun match terakhir kenapa? Bendo Ternyata penutup Cuki Jadi yang salah? Jalan mobil, tension yang salah nah, okay. Bukan kasih poin kah? Enggak kan? Sama-sama berjuang, tetap dukung Sama dan nge pride anak udah cunggi Gak ada mobil kan tadi? Iya gak ada bang, gak ada mobil Tadi tuh soalnya kan jalurnya kan jauh banget kan bang Bisa gak sih gue... kalau kapalnya kayak gitu tuh Agak miring dikit gitu loh? Iya pesawat, pesawatnya tuh susah kak apa pas tadi jalur terakhir itu kan memang kayak gitu jadi nggak ada yang inspect juga kita bakal di situ maupun BTR mau di situ oh jadi ya udah terjadi aja fair play aja ketemu ya udah Tuh, maksud gua maksudnya nggak bisa lebih rotate ke ini kavel kayak ke, agak ke jalan gitu loh karena kan milta gak. kan milta kan Basempet, kalau oh nggak ada ke... mobil dari situ, ya di situ iya mobil pun nggak ada masalahnya kalau ada mobil anak-anak pasti -anak jemput juga Belokin lah pesawatnya. Kenapa? <laughs> belokin pesawatnya. Belokin pesawatnya? <laughs> bang belokin pesawatnya bisa enggak? <laughs> bisa. bisa. Kalau bilang, oh, bilang Mika apa? Mika. Mika. Oh, ini Mika katanya, Bang. Nik Indonesia. Mika. Hah? Kata satar Mika. Apaan Mika? Kok tahu? Eh, kok ada lambang TS di situ, Bang? Hai, hey. gua adalah hai, guys guys Bye bye. <laughs> bye hai, hai, bye. hai, <laughs> hai, Bye bye. Bye bye. hai, bye. hai, hai, Udah Udah, udah, udah hai, hai, hai, guys Bilangin hai, hai, aneh-aneh, hai, hai, aneh hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya hai, Nanti gue yang kalau udah salah dikit, nah udah gue cut. Hotelnya <laughs> yang kucing kemarin, seru kan? yang kucing, oke okay sih. Oh, itu. <laughs> ya bang Ham, kita naik gaji, bang. Tapi gak naik-naik, katanya. Wah, ngomong ke padi, <laughs> masa jangan ngomong ke gua. <laughs> Minta satu editor. Oke, bang, kita mau siap-siap balik dulu, bang. Oke, okay guys, reset, dadah siap-siap semua man. salam ya buat anak-anak buat Laflame Gong, pengen ngomong sama Laflame bentar dong, bisa nggak? Laflame, bisa dong satu <laughs> editor Don Bang Pen mau ngomong, gue nggak bohong Don Halo Bang Pen titip man. salam buat anak-anak ya siap Bang ingat, SW3 halus lebih rapi, lebih kompetitif lebih rapi, ingat grand final itu semua tim reset terutama tim Cina jadi harus perhatiin ya. bye-bye itu Don itu, ya. Bang, itu yang kita pikirin Bang ya, jangan family, bang. jangan oh. sampai Jumawa jangan berbesar hati Grand Final nah. adalah final dari semuanya jadi kalau bisa juara di final ya iya amin Bang, bang. doain ya Bang Pen. pasti kita doain semua ya. ini itu udah kita antisipasi banget tuh udah ngomong sama Alan juga karena ya. ngeliat, ngeliat West juga mainnya udah kayak ogah-ogahan yang penting lolos Grand Final lah ya Bang iya betul jadi kayak Mikir juga kan Aduh Ini Gue takut Apa Takutnya bang Kita bang Apa Kebaca uh, Iya Gitu bang Iya nah, Di grand final Orang ini pada Kayak gini Kayak gini Ternyata mereka yang baca Ternyata di grand final the Di counter semua Gitu kan bang Oh yaudah Oke okay. nah, Itu pasti kita bikin bang Dan pasti tetap juga Apa bang Kita uh, Aku ingatin juga lah Ke mereka kayak Ini cuman point liga Target yang jelas banget Kita itu Grand Final kita, uh, minimal top 9 yang jelas juara itu bonus dari main hasil baik kita siap, titip ya anak-anak ya siap, siap Bang Pen, doain siap, kita Bang siap, Pen pasti-pasti doain, makanya jangan Jumawa, jangan cepat berbesar hati Grand Final, reset semuanya ya, semangat Ya, iya Bang Pen sehat terus sayat -sayat ya sehat thank you iya nanti pas habis itu kita mampir-mampir ke sana nanti iya, fokus dulu bang PMGC ya, bye-bye sama-sama bye, -bye sama -sama. ya Bang ya, mana Felix ini aku balikin ke. mana Felix nih? Halo Felix. Dik. Malah mainin ben. ini. <laughs> Malah room room tour atap lo gue liat-liat lo. Eh, apa saja ya Bang lu? Ya sudah ya sudah ini. Ya udah enggak apa-apa, enggak apa-apa. Matiin aja Discord ya. Bye bye. iya bang Ben. Bye bye. Bye. bye. ada <laughs> eh aku masih live di saat ya ah apa jarang kau ya nggak nggak kau itu emang gitu dia orangnya ketemu aja matanya merah terus <laughs> eh, jarang ngedip kayak orangnya <laughs> Iya, pada judi itu lah ya. Doainlah anak-anak ini, guys. Ya, Pilih. oke, kedipnya manual. Hai, ya, adik adik hai, hai, hai, hai, hai,